kita lanjutkan tutorial php dasar dan disini saya mau membahas explode saya buat file dan saya simpan disini WAM, www dan saya sudah mempunyai folder dan sekarang tutorial 37 37 explode Oke, okay, .php Dan disini Saya buat Seperti ini Dan Saya membuat variabel baru Mungkin kalimat Dan saya tuliskan, oke mungkin semacam ini dan jika saya memberikan fungsi explode di sini umpamanya ihu explode dan saya memberikan Variable kalimat, maka jika saya simpan dan saya pergi ke sini, uh, oke, okay. ada kesalahan. Oke, okay, di sini saya menambahkan spasi, tanda kutip, spasi, tanda kutip, dan koma, karena di sini saya mau menghilangkan. Spasi dan menghitung berapa kata yang berada di kalimat ini, dan jika saya sudah menuliskan seperti ini, dan jika saya simpan lalu saya lihat di sini, reload maka di sini akan ada array. Dan saat kita mendapatkan array seperti tutorial yang terdahulu, saya memakai print garis bawah r dan saya memberikan kurung buka kurung tutup semacam ini dan jika saya simpan saya reload di sini uh, print uh, kurang r saya simpan saya reload maka saya sudah mempunyai 0, 1, 2 dan intinya saya mempunyai 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata di sini terdeteksi dengan menggunakan fungsi explode. Dan ini bisa kita pakai saat kita membuat ses engine. Jadi kita bisa mengetikkan kata-kata tertentu ke input. Dan hasil dari input yang diketikan tadi, kita cari kata-perkata kata, dan akhirnya kita memfungsikan kata-kata tersebut sebagai pencarian di database. Oke, sekian tutorial tentang Explode dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Salam.